Ya, selamat datang kembali di channel Multi Multitiren Bike Bersama saya, host satu-satunya di channel ini Sesuai dengan judul dan thumbnail di video ini Kali ini saya akan sharing tentang kuda besi saya, yakni sisq 7 tahun 2018, yang telah menemani saya selama kurang lebih 2 tahun ini. Akan saya review mulai dari parts yang dulu masih original, kemudian bagaimana upgrade berjalan, hingga seperti yang ada di video ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman yang punya sisq 7 2018 ini, dan juga bisa membantu dalam menentukan upgrade kedepannya seperti apa di mana selengkapnya saksikan terus di video ini sampai akhir. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu buat yang belum. Dan terima kasih untuk para subscriber yang sudah subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Di channel YouTube Pink kita mengetahui kalau ada satu seri yang disebut Best versus bowler Tapi itu sepertinya enggak realistis kenapa? Karena untuk yang budget dia terlalu murah sehingga menurunkan performa atau downgrade Sedangkan itu enggak yang kita mau Upgrade dengan harga yang semurah-murahnya untuk mendapatkan performa semaksimal mungkin Konsep upgrade-nya ialah dengan budget yang terbatas Bisa memaksimalkan potensi frame yang ada di sini Sesuai dengan rating style masing-masing dan juga skill yang sudah mulai tumbuh Karena saya sudah bapak-bapak dengan anak satu Jadi budget pasti sangat terbatas karena ada kebutuhan untuk ini, untuk itu, untuk sana, untuk sini, jadi untuk hobi yang satu ini, memang budgetnya sangat terbatas. Di samping itu, kita juga harus pintar-pintar ya, antara upgrade part sepeda juga dengan komponen pendukungnya, seperti safety protector, kemudian untuk nge dan juga untuk biaya pergi ke bike park itu sendiri yang saya inginkan adalah sepeda yang bisa dipakai di track trek variatif seperti Sukawana, Sekolah, Tuha, Berlindung kemarin trek Gunung-Guntur semuanya bisa dilibas semua dan juga masih tetap bisa dipakai untuk belusukan naik dengan EG1500 sampai ke 2000 masih oke okay. seperti yang saya pakai untuk ke Puncak Artapela dan juga biasanya ke Palintang di 2S ibarat kata ini adalah sepeda originalnya adalah siswa kelas 4 SD Disuruh mengerjakan ujian nasional kelas 6 SD Maka dari itu di upgrade lah sepeda ini Supaya jadi bimbel ekstra buat dia Untuk mengerjakan soal kelas 6 tadi Melibas track-track seperti Cikole, Sukawana Kemudian Patuha, Guntur, dan lain-lain Meskipun masih kepayahan ya Tapi diharapkan bisa Siskiu D7 ini merupakan sepeda entry level menuju ke intermediate level seri D ini menandakan bahwa sepeda ini merupakan sepeda exit trail huruf D berarti down country dimana uphill oke, okay, downhill juga oke okay. jadi awalnya sepeda ini adalah sepeda Siskiu D7 2018 warna merah yang saya beli dari Omriko Oktora yang saya beli sekitar bulan Maret 2020 seharga Rp 9 juta rupiah tadi bisa cek videonya di link di atas dulu saat saya beli sepeda ini saya kurang paham tentang cat sepeda ya ukurannya saya kurang paham dengan tinggi segini harus memakai frame seperti apa nah saat itu saya memutuskan untuk membeli sepeda dengan size M yang ternyata tinggi saya yang berada di 160 cm berada di tengah-tengah antara -tengah, bisa milih size M atau size S lebih prefer ke size S. berat badan saya sendiri sekitar 52 kg dengan semua peralatan sepeda yang saya bawa termasuk outfit kira-kira ya total sekitar 54 atau 45 kg berat yang digendong oleh sepeda ini awalnya saya pikir dengan geometri M ini terlalu besar dengan reach 430 mm setelah Polygon mengawarkan ukuran geometri yang terbaru ternyata size S ini reachnya sekitar 430 meter sama berarti dulu saya milih sepeda F ini hasilnya masih masuk juga untuk ukuran saat ini pada saat itu saya hanya punya sepeda Cascade 4 di mana teman saya ngajakin main ke cikole. ternyata saya pikir wah oh, ini sepedanya kurang mumpuni untuk dibawa ke cikole sehingga saya memutuskan untuk membeli sepeda Cisq D7 ini meskipun secara alternatif saya juga bisa memilih sepeda D5 contoh pada saat itu saya melihat Dituju sudah True excel dan kemudian vogue Air dan ini lumayan bila dipakai untuk main di off First impression dari sepeda ini adalah lebih panjang daripada Cascade saya dengan ukuran yang sama, size M dan juga sepeda ini pasti lebih berat tetapi karena sepeda ini full sus jadinya lebih ramah untuk drop-drop kecil dan juga akar-akar dan juga garden dibandingkan dengan sepeda Hardtail Cascade 4 tadi Pertama kali saya bawa ke Cikole dengan spek ala kadarnya dan juga setting yang saya nggak tahu Waktu itu juga masih belum paham tentang setting dan juga parts sepeda Skill juga masih pas-pasan Alhasil banyak jatuh di sana Cek videonya ya untuk yang jatuh saya Jadi bisa dilihat ya teman-teman Ini -teman. warnanya sudah nggak warna asli Waktu itu saya nggak terlalu suka dengan warna merah Sehingga saya memutuskan untuk ganti warna Ini enggak saya Repaint, cuma ganti dekalnya aja Waktu itu dikerjakan oleh teman saya RDSK Dibantu untuk melebor frame Buat apa? Buat memasang kabel untuk dropper seatpost Jadi, dulu saya update pertama kali adalah dropper seatpost Kenapa? Karena dropper seatpost ini memberikan efek yang besar bagi sepeda saya Dan juga style saya gue ya Waktu itu masih suka belusukan jadi naik turun, uphill maupun downhill, dan harusnya uh, nya harus disesuaikan ya. Kalau misalkan uphill posisi paling tinggi dan juga waktu turun posisi paling rendah, nah dropers seatpost ini memangkas waktu saya untuk turun membetulkan posisi seatpost saya. Karena FD saya masih belum saya copot, jadi saya memutuskan untuk melebangi uh, frame ini. Kalau misalkan saya pakai external cable dropers seatpost terlalu enggak rapi gitu ya makanya saya membaringkan diri untuk mengobor dengan referensi dari Cisq D7 setelahnya dan juga para netizen yang ada di grup Facebook. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada retak, tidak ada masalah apa apa dengan bolong tersebut. Untuk dropper seat post yang saya pilih adalah Exaform dengan travel 100 mm saja. Kenapa? Karena saya tingginya juga enggak terlalu tinggi jadi 100 mm sudah cukup. Oh ya untuk harga dropper post Exaform ini dulu saya beli sekitar Rp 1.250.000 Alhamdulillah masih berjalan dengan baik dan hanya ada minor sedikit yakni mungkin sudah saatnya waktu servis Untuk stem awalnya bawaan sepeda ini terlalu panjang jadi reach saya atau dari posisi duduk handlebar itu terlalu panjang, saya merasa nggak nyaman terutama waktu turunan yang curam sehingga saya memutuskan untuk ganti stem dari bawaan SISQ D7 sebelumnya menjadi stem sepanjang 35mm saja merek side dengan panjang 35mm tadi, alhamdulillah lumayan reliable juga dengan harga sekitar Rp120.000 saja kemudian ke handlebar bawaan handlebar c 7 ini sekitar 740mm lumayan pendek sih tapi yang dibandingkan dengan s 4 tempat saya sebelumnya ini relatif lebih lebar jadi lebih enak tetapi dia flat jadi nggak ada rise nya kemudian saya upgrade handlebar ini dengan merek Wake, seri COM panjang awalnya 780mm ini terlalu lebar buat saya maka saya potong menjadi 760mm lalu saya juga masih merasa terlalu lebar sehingga saya akhirnya saya potong lagi 1 cm sehingga panjang finalnya sekitar 750 mm saja dengan stem dan juga handlebar yang pendek ini manuver saya lebih enak untuk belusukan dengan jalur yang sempit jadi lebih ada room atau space untuk bermanuver jadi tidak banyak nyangkut ya memang dari segi steeringnya jadi lebih cepat tetapi lebih ya stabil, tapi lama-kelamaan akan terbiasa juga sih sebenarnya handlebar merek Wake seri com aluminium ini saya beli dengan harga Rp 180.000 saja untuk hand grip saya beli hanya Rp 30.000 saja tanpa merek dual lock yang saat ini sudah aus ya waktunya ganti paling update selanjutnya diganti dengan ZTTO seharga Rp 70.000 Lalu major upgrade selanjutnya yakni fork, dulu masih menggunakan Rockshock 30 Silver dengan travel 120mm dengan extension 30mm saja Akhirnya saya putuskan untuk upgrade fork yang budgetnya sangat terjangkau tapi dengan peningkatan performa yang lumayan, terutama dari segi travel Akhirnya saya pilih untuk membeli fork XCR dengan travel 140mm dengan extension 34 dengan harga sekitar 2.500 saja. Fox ini sudah bus dan juga sudah throw axle sehingga mm -hmm. mengharuskan saya untuk mengganti freehub depan dan juga wheelset tentunya. Kenapa Fox saya nggak milih yang 150mm? Kenapa? Karena dulu saya mencari referensi dan juga testimoni dari pengguna fork 150mm. Menurut mereka lebih enak di 140 dan juga lebih stabil. Sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada problem dengan, dengan frame saya. Aslinya kalau dari segi performa lebih empuk RockShox ya. Tetapi bila dibandingkan dengan RockShox. Dengan diameter extension yang 34. XCR ini lebih melawatkan price to performance yang lebih tinggi. Bila dibandingkan dengan RockShox. Satu hal lain ialah untuk seri Santur XCR ini minim perawatan. Sehingga lebih hemat dan juga enggak terlalu repot buat saya untuk maintenancenya. nya Untuk guard itu murah sekali ya, paling cuma 10.000 dan bisa dibeli di marketplace kesayangan kalian. Karena fork berubah, jadinya free depan berubah kemudian rimnya ganti sekalian untuk mengupgrade upgrade ban depan. Hub depan saya menggunakan Nautilus Click R Turbo Excel Boost ya dan juga rims XL2 dan lebar 35 mm. Untuk rotor di depan saya menggunakan alligator diameter 180 mm. Ini gratisan ya, tapi itu mungkin harga 200.000. Lalu dengan paketan free hub dan juga rims tadi saya dapatkan harga 830.000 belum termasuk ongkos kirim. Lalu untuk yang belakang hub free hubnya, saya menggunakan Deore XT dengan harga murah dan juga rims copotan Sisqiu D7 dengan lebar 30mm total sekitar 1.100. untuk bawaan dari freehub dan juga hub-freehub yang belakang dari Sisqiu D7 sebelumnya masih QR ya, bawaan dari polygonnya sendiri, sementara untuk rimsnya masih sekitar lebar 25mm, jadi masih kecil dan juga ban yang bisa diakomodir juga ya kecil banget lah, maksimal di 2,25 sampai 2,3 saja lalu untuk ban saya menggunakan ban depan Maxxis Asegai dan juga ban belakang menggunakan Hansdam. ban depan menggunakan Maxxis Asegai dengan lebar 2,5 inch dengan seri yang terendah ya belum terisi, belum max grip, masih yang seri terendahnya saya dapatkan sekitar harga 500.000 Ban ini menawarkan rolling resistance yang lumayan rendah Dibandingkan dengan match merry. Kemudian dari segi performa grip Dia berip-berip ya, lah Untuk cornering Dia mendapatkan skor nilai tertinggi Referensi website sebagai berikut Linknya bisa tonton di bawah uh, Saya pakai ban ini terus-terusan Baik itu musim uh, penghujan maupun musim kemarau Overall, uh, ban ini tidak mengecewakan lah kalau untuk ban belakang, saya menggunakan handstem dengan lebar 235 karena Maxxis dan swalbe itu beda manufaktur secara garis besar. Kalau misalkan dipasang, ukurannya mirip-mirip, 2,5, dan juga 2,35, lebarnya kalau dilihat sekilas enggak terlalu signifikan perbedaannya. Kemudian untuk ban handstem ini bidireksional ya, maksudnya mau dipasang terbalik pun nggak masalah karena bisa ke depan maupun ke belakang sama saja. Jadi untuk apa daling traksinya sama dengan untuk breaking. Oh ya untuk bawaan ban dari SQ D7 ini sebelumnya menggunakan WTB Trail Boss. Tahu sendiri kan, sepeda spek seperti ini pakai WTB Trail Boss yang super licin itu. Saya nggak merekomendasikan pada saat musim hujan karena licin gitu. Kalau untuk kering, oke okay lah masih lumayan. Tapi untuk musim penghujan hujan dan juga untuk cornering itu ya Gak rekomendasi banget lah Dari segi pengereman Bawaan Sisqiu 7 ini menggunakan MT200 Dan Menurut saya ini rem untuk XC saja ya Meskipun sejuta umat Banyak dipakai di mana mana Tapi nggak rekomendasi Kalau misalkan tracknya relatif ekstrim ya Seperti halnya Sukawana Kemudian Cicoley Kalau misalkan terus-terusan Yang saya alami adalah brake fading Jadi lama-kelamaan remnya kayak hilang gitu dipecek sekuat mungkin itu enggak berasa nambahnya perlu upgrade di luar MT200 ini awalnya saya coba ke naik ke series atasnya MT4 yang dulu yang lama itu enggak terlalu signifikan sampai saya coba MT575 itu juga masih kurang akhirnya saya berhenti di M615 seri non-series yang akhirnya saya upgrade menjadi di yang saya dapatkan seharga 800.000 sepasang dari segi harga pun hmm, ini masuk yang price to performance paling oke okay ya kenapa? karena uh, ini sudah cukup untuk saya sehingga saya becek terusan itu sudah bisa skidding ban belakang saya untuk ban depan saya nggak terlalu perlu yang powerful karena takutnya ngelok faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah M615 ini sudah menggunakan satu jari saja satu jari cukup untuk memberikan performa rem yang maksimal sampai skidding kalau menggunakan versi yang di bawah ini saya menggunakan dua jari sehingga saya tidak rekomendasi karena menggunakan dua jari itu lebih capek dibandingkan satu jari hal lain juga adalah kita memerlukan grip pegangan yang kuat satu jari akan memberikan grip pegangan di handlebar yang lebih kuat dibandingkan dua jari ada di rem. untuk rotor belakang saya pindahkan rotor depan bawaan SISQ ke belakang jadi yang awalnya 160 sekarang rotor belakang sudah 180. Dua-duanya sekarang memakai 180 mm. Meskipun seri M615 sudah mendukung STX saya nggak mengambil brake pad atau kampas rem yang menggunakan silip Kenapa? Karena satu hari yang mahal dan juga saya ingin hemat budget sehingga dipilihlah kampas rem yang harga sekitar 20 ribuan saja. Nanti akan saya review bagaimana. Kampas rem 20.000 ini bertahan sampai berapa kilometernya Lalu untuk upgrade yang paling terakhir ialah pedal Yang awalnya saya memakai flat pedal dengan merek ROP BROS Warna biru kemasan ya Akhirnya saya upgrade menjadi pedal clip Clipless pedal PD ME700 Pedal ini seharga 530.000 Yang saya beli di toko online efeknya apa? ya lumayan, untuk pedaling di rough session kakinya nggak kemana-mana kalau misalkan masih pakai flat pedal kaki akan cenderung kemana-mana dan susah terutama sangat terpakai untuk melibas akar-akar dan juga makadam. transisi dari flat ke klit ini saya juga lumayan memakan waktu ya sekitar 1-2 bulan baru bisa pd recover ke speed yang sebelumnya enaknya kalau misalkan memakai klit kena pedal strike di tulang kering itu nggak terlalu parah. Sakit ya masih sakit, cuman nggak sampai darah-darah gitu, alhamdulillah enggak. Lalu untuk resikonya menggunakan klit, ya tahu sendiri lah kalau misalkan lupa melepasnya bakal jatuh konyol. Atau kalau nggak, sepeda dan juga badan masih nyangkut pada saat jatuh. Tetapi pada awal-awalnya saya sudah membuat program yang aman untuk transisi ke klit ini. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah relatif menguasai lalu bagaimana dengan parts yang lain? Ya, parts yang lain masih bawaan 6 si d 7 ini saya masih dual chainring uh, sprocket dan juga RD masih bawaannya RD-nya ini memakai Diore XT sehingga sayang untuk diganti karena performa shifting-nya bagus banget untuk dual chainring yang depan saya masih menggunakannya kenapa karena uh, forward pedal gitu terus dia nggak akan lepas apa rantainya jadi ini lupayan berfungsi sebagai chain guard. Kenapa saya pakai dual chainring? Itu memberikan rasio yang sangat lebar. Bahkan uh, untuk rasio terkecilnya atau yang paling ringan ini lebih besar daripada single chainring dengan uh, rasio atau gigi belakang menggunakan TIT 52T. Sehingga untuk performa nanjak atau di bawah pelusukan ini masih enak sekali. Mau ngebut di jalan raya juga masih bisa diberikan opsi gear yang paling cepat efeknya apa, saya masih mempertahankan FD jadi kabel di depan cockpit masih ruwet atau beradul ya, banyak kabel di situ. kemudian efeknya adalah saya membedakan lever dropper seat post dari kiri menjadi ke kanan jadi semua yang kanan ini penuh untuk track yang cocok, saya rasa ini sudah jadi sepeda kalau medan ya tapi dulu ini masih bisa di channel raya masih ngebut, sekarang nggak terlalu ngebut lagi kenapa? karena knob ban hansdam dan juga asegaya ini, besar-besar ban tahu ya top speed paling di sekitar 35 saja, selebihnya saya sudah nggak kuat lalu untuk cruise speednya atau yang santainya di sekitar 25 km per jam saya untuk track, trail atau natural seperti GSPD, Tamiya, nah itu masih nggak masalah, dari awal dulu juga nggak ada masalah lalu untuk track seperti Patuha dan juga Kamojang itu masih bisa dihandle dengan baik tetapi untuk sekawan masih terlalu mengerikan ya saya butuh travel yang lebih panjang lagi meskipun dibantu dengan clean uh, itu masih membuat kaki pegel banget untuk high speednya trap-trapannya itu memang wah itu sangat ngeri ya. uh, travel 140 ini masih biasa kurang lalu untuk cikole drop-drop kecilnya masih bisa dihandle. handle dan juga drop bagong, tapang kuda, anak bagong masih bisa tetapi, relatif lebih capek ya kalau main jika oleh itu kemudian untuk trek seperti di gunung guntur yang banyak batunya, travel 140 masih kurang ya terutama untuk track CITIS dan juga tengah oke, okay, total budget yang dikeluarkan berapa? untuk sepedanya sendiri budget yang dikeluarkan sekitar 16,5 juta tapi bila part bekas yang hasil upgrade tadi dijual maka net sepeda ini di sekitar 13,5 juta lumayan murah kan dengan spek upgrade yang seperti ini dan juga performanya lumayan gitu jadi next upgrade yang sudah saya rencanakan adalah membuat dual chainring ini menjadi single chainring. kemudian untuk sprocket belakang Paling saya akan upgrade menjadi maksimal 46T saja, uh, channel depan 32T. Dengan spek upgrade yang ada di belakang saya ini, uh, pernah saya bawa balap di tiga event in rocks tahun lalu, yakni di Sukawana yang pertama, Alhamdulillah di posisi ke-25 dari sekitar 100an peserta kemudian event kedua yakni di Kamujang Bay Park dengan posisi 30 dari 60-an peserta Kemudian yang terakhir ada di patuh. Kali ini saya balik lagi ke posisi 26 Tadi kan 25 ya Kalau dilihat dari hasil saya yang konsisten di sekitar angka 25 Ya berarti sepeda ini sudah upgrade mentok Perlu skill atau upgrade tambahan yang lebih dari ini untuk menggeser atau merangkak naik ke posisi agak atas Gimana? Dengan spek upgrade yang menurut saya masih masuk budget ini bisa dipakai balap dengan hasil yang ya so-so lah, so, nggak terlalu keteteran di belakang. Menurut kalian, apakah upgrade ini relatif murah atau masih terlalu mahal? Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum dan terima kasih buat yang sudah nah, nyalakan juga tombol notifikasi supaya bisa update di video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih.